mengunggah sebuah postingan kabar Rizky Bilar, sahabat, ya di iNews ID sudah jadi ayah Rizky Bilar ungkap kebiasaan baru nggak nongkrong lagi bareng teman persahabat ya, Tuh, ini berita untuk Bapak Bilar disimak persahabat ya untuk kita semua si sahabat ini melihat bahwa Bapak Bilar ini hanya tidak nongkrong di luar saja Tetapi nongkrongnya di dalam rumah Mengundang teman-temannya semua ke rumah Wow Kita lihat nih di kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Paul Sekarang nongkrongnya beda keles Dulu nongkrong di luar Sekarang ngundang teman ke rumah Ya kan bestie Ed Rizky Bilar. Tuh, Memang benar banget ya Sekarang Nggak pernah lagi nongkrong di luar Nongkrongnya di di rumah, ngundang teman persahabat ya, tuh, disimak baik-baik nih kalimat caption yang dituliskan oleh bu Paul, luar biasa komentar pun banyak sekali diberikan respon pun banyak diberikan oleh para sahabat, yakni dari akun Instagram Mas Wahai mengatakan sekarang ngumpulnya di rumah tuh persahabat ya, sekarang memang kumpulnya di rumah, Rizky Bilar ini mengundang teman-temannya langsung ke rumah untuk nongkrong wow Tongkrongannya juga bukan main-main, persahabat ya selalu membuahkan cuan. Wow, kita lihat juga persahabat keunggah berikutnya. Ini sih ada hubungan spesial banget ya untuk kita semua di siang hari ini. Perhatikan tuh gaya Rizky Bilar ketika di lapangan sepak bola. Ini gayanya seperti mau naik busway aja para ya Masya Allah bodinya <laughs> Bikin salvat emak-emak luar biasa Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu untuk idola kita Dan selalu banyak doa Dukungan yang diberikan oleh para sahabat Leslar Di kolom komentar pun banyak sekali Tentunya komentar yang diberikan yakni dari akun Instagram Fida Ayu 3011 mengatakan di kolom komentar ini bila Rina, ya katanya itu sambil kasih emot ketawa masya Allah, dan ada juga komentar lain dari akun Ari Dewi yang skor setier ini, mengatakan di kolom komentar, "Sungai Hoy, bodinya, wow, ada juga nih, salvo dengan bodinya ya." <laughs> Ada jelek lagu dari fans, masya mudah-mudahan semakin kompak, semakin solid mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Bapak Rizky Pilar. Untuk ke kabar berikutnya, Bang akan menginfokan bahwa sore hari ini bakal hadir kembali acara Poles Kepoin Lesti di aplikasi video.com inklusif bersahabat ya, yuk sama-sama kita dukung sama-sama kita kompak juga untuk mensupport acara-acara dari idola kita Bunda Lesti terkhusus ada acara Poles, Kepoin Lesti di aplikasi video.com tayang jam 5 sore bersahabat ya. tayangnya setiap hari Senin dan hari Kamis, jangan sampai lupa kita selalu support yang terbaik acara-acara Bunda Lesti kejora dan Papa Rizky Bilar dan berikutnya juga persahabat Bang Min akan menginfokan juga nih untuk kita semua warga konoha untuk selalu mendukung mensupport channel Leslar Entertainment ini sih luar biasa persahabat ya yuk banyak sekali kejutan-kejutan setiap harinya yang kita dapatkan di channel youtube Leslar Entertainment mudah-mudahan semakin berkembang semakin sukses dan jaya selalu amin mudah-mudahan juga persahabat ya Leslar memberikan suguhan vitamin-vitamin bahagia yang membuat kita semakin bangga dan di disini persahabat ya vlog terbaru juga persahabat tentu bakal di up setiap harinya di channel youtube Leslar Entertainment dan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik berikutnya jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat setelah Leslar tentunya